Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Alquran tuh cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. apa ya, panteng lah. Dukun enak. Semarang hidupannya nyesuai. Tengok tuh dukun. enggak pakai berdoa, pakai apa? Mau, pakai motor, kadang tabrakan. Kita orang mukmin berdoa, kita tabrakan kita dibuatnya. pantai itu. Ya aku bertuan dukun, tuh aja yang menang program kematian program berumah tangga dengan Allah itu di awal bros itu yang pertama kali dukun hebat dukun dulu aku aja sampai sekarang 8 bulan nipot, tak pernah kacau ceritanya nih ya apalah nih Tuhan dukun Hai tempat tinggalku di jalan Taman Karya di jalan Trinaga masuk Trinaga kemudian masuk dekat Musola Jabal Rahmah Muhammadiyah meminta agar pria di Pekanbaru baru bernama Kaimul Hakim 42 yang menghina Al-Quran lewat aplikasi TikTok diproses hukum. Pria tersebut dinilai seperti orang yang tidak beragama. Supaya diproses hukum dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, penghinaan terhadap simbol agama dan pelecehan. Kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmat saat dihubungi Rabu 12 Mei 2021. Dadang menilai tindakan pria tersebut seperti mencerminkan orang yang tidak memiliki agama. Menurutnya, jika pria tersebut beragama, maka seharusnya dia menghormati apa yang disucikan oleh umat beragama. Ya mungkin orang itu tidak beragama, kalau dia beragama pasti menghormati apa yang disucikan oleh umat beragama, apalagi di bulan Ramadan. Kebaikan saja dikali lipat, maka hukuman orang yang berbuat onar dan melecehkan juga harus dikali lipat, ucapnya. Lebih lanjut, Dalang juga menduga tindakan penghinaan Al Qur'an yang dilakukan pria tersebut lantaran cekcok dengan istrinya. Dia menduga yang bersangkutan mengalami stres. Tapi kalau itulah latar belakangnya paling dicek jiwanya, mungkin stres akibat cekcok dengan istri, ujarnya. Seperti diketahui, aksi seorang pria menghina Al Qur'an dengan kata-kata kotor melalui aplikasi TikTok viral di media sosial. Pria yang berdomisili di Pekanbaru Riau ini ditangkap polisi. Informasi yang diterima detik.com di Rabu 12 Mei 2021, tersangka yang diamankan bernama Khoimul Hakim 42. Tersangka membuat akun TikTok dan melakukan dugaan penistaan agama. Dengan nada tinggi ia mengatakan bahwa Al-Qur'an hanyalah cerita dan dalam hidup manusia haruslah menggunakan fakta. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta bukan cerita. Al-Qur'an itu cuma cerita saja rupanya. Katanya orang saleh itu bakal mudah hidupnya Rupanya kayak gini Ucapnya Tak hanya itu pria itu juga mengatakan bahwa ia lebih mempercaya seorang dukun Menurutnya dukun saja tanpa berdoa Naik motor tidak pernah kecelakaan Sedangkan orang mukmin sudah berdoa tapi tetap saja bisa kecelakaan Kapolresta tepakan baru kombes nandang meminwijaya membenarkan adanya peristiwa ini Tersangka diringkus di kediamannya Jalan Taman Karya Tuah Madani Pekanbaru, Senin 10 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terlebih bersangka dilakukan tidak lama setelah video itu viral dan membuat emosi warga. Jadi tugas sudah melakukan tindak pidana penistaan agama, kata Nandang saat dikonfirmasi di .com, Rabu 12 20 Mei 2021. Nandang menyebut tersangka ditangkap di rumahnya setelah dilaporkan Ketua RW Aris Wandi 45. Ketua RW kesal melihat video yang dibuat tersangka viral dan dinilai telah menistakan agama. Dan laporannya, pelapor melihat video TikTok dugaan penistaan agama di grup WhatsApp forum RW. Kemudian pelapor melihat laki-laki yang diduga melakukan penistaan agama itu, Kemal Haki, katanya. Motifnya adalah pelaku kecewa dengan kehidupan karena ditinggal istri dan istrinya dituduh oleh keluarganya bukan perempuan yang baik, kata Nandang.